Kalau di Indonesia ada bakso lobster Di Italia juga ada ravioli isi lobster Penasaran kan gimana cara masaknya dan rasanya tuh kayak apa? Yuk kita capcus lihat. Hi, this is me I was a hard worker and a good secretary I like everything about Italy One day I met Italian man and we get married And this is our product, Marsilio Isn't it? He is so cute So here I am and I'm here making video Halo cumi-cumi, kali ini gue mau kasih tahu ada ravioli isi lobster Negara Italia selain terkenal dengan pasta dan pizzanya Mereka juga memiliki ravioli dan tortellini Lalu apa bedanya ravioli dan tortellini? Secara visual, ravioli itu bentuknya kotak, bagian bawahnya rata dan bagian atasnya membulat Lalu tepinya itu dipotong dan terkadang pinggirannya ditutup atau dicetak dengan garpu Isiannya lebih banyak, bisa diisi dengan salmon, ricotta, labu kuning, bahkan lobster Lalu tortellini bentuknya seperti cincin dan bahkan mirip sekali dengan pangsit karena bentuk yang lebih kecil, jadi isiannya lebih sedikit. Tortel ini kebanyakan isinya adalah daging, tapi bisa juga diisi dengan ricotta dan bayam. Jadi, ravioli ini yang isi lobster, isinya itu ada ricotta, mentega, jus tomat, eh, tomat, jus wortel, terus ada ikan juga, tomat, dan lain-lain. Kali ini gue akan masak dengan fritz semolo, ayo, sama peperoncini seki Jadi ini adalah parsley, e, bawang putih, sama cabai Gitu doang, sama minyak olive oil Pertama kita panaskan dulu minyak olive oil di wajan Tumis sebentar bawang putihnya, jangan sampai gosong ya Sambil ditumis bawang putihnya, kita didihkan air Lalu kasih sedikit garam Kita tuang deh Cukup 3 menit aja ya Lalu matikan kompornya Kita kasih sedikit air sampai kira-kira dia meresap. Gedein Sampai kira-kira airnya sudah meresap semua Lalu kita angkat flyly so yummy! Yummy! that's oh sound right boy kalau makan lobster atau seafood lainnya, seperti ikan, udang, dan lain-lain Di Eropa tergolong makanan yang mewah atau sultan Karena kalau di Indonesia itu, lobster harganya masih terjangkau Sedangkan kalau di Eropa, harganya mahal banget Ini contoh tortellini yang isi ricotta dan spinaci Bisa kalian lihat di video gue yang ini Setiap bentuk pasta, dirancang untuk dipasangkan dengan jenis saus yang berbeda Misalnya, spaghetti, linguine, capellini, pasta yang seperti ini Yang panjang dan tipis Itu lebih baik ditemani dengan uh, saus yang berbahan dasar dari minyak Seperti Ayu olio peperoncino Atau makanan yang berbahan dasar dari laut Seperti uh, spaghetti ale bongole uh, Bongole itu kerang Lalu yang kedua, pasta yang uh, Mie panjang dan lebar itu lebih cocok untuk saus yang berbahan dasar uh, seperti dari daging Seperti papardele, bucatini, tagliatelle, fettuccini Itu lebih cocok untuk saus yang berbahan dasar daging Karena area yang lebar ini untuk memberikan rasa yang lebih keluar Lalu yang ketiga, pasta yang pendek dan berongga Seperti contohnya pene, rigatoni, conchiglie dan pakiri bentuk-bentuk yang seperti ini dirancang untuk memungkinkan bahan yang lebih berat jadi bisa disendok seperti saus bolognese atau ragu bolognese itu terbuat dari daging giling dan tekstur yang lebih tebal seperti ini cocok untuk dipanggang bersama dengan keju lalu yang keempat pasta yang jenisnya seperti Melintir, contohnya Fusili, trofie, casarecci, Cocok untuk saus yang Lebih Seperti pesto Saus yang dari sayuran Yang potongannya kecil-kecil, tapi tidak untuk Saus sayuran yang potongannya besar ya Jadi bisa menyangkut Sausnya itu ke dalam pasta Lalu yang kelima Pasta yang kecil, seperti contohnya Pastina, Steline, Vitalini, itu pasta yang sulit untuk dimakan dengan garpu. Jadi biasanya pasta yang seperti ini ditambahkan dengan kaldu. Jadi ditambahkan sebagai sup uh, Italian Wedding Soup atau Pastina di Brodo. Lalu yang keenam pasta isi. Contohnya seperti tadi ravioli, tortellini, sacciety, anyolotti. Lalu ada lagi dari sardenya kulurjonis. Nah hanya beberapa, dan sekian banyak bentuk pasta isi yang nggak ada habisnya. dan biasanya cocok untuk disajikan dengan saus biasa saus tomat atau dengan saus mentega. nah jadi begitu ya kalian kalau masak pasta harus sesuai dengan sausnya juga, nggak boleh sembarangan. jadi biar lebih legit dan Endang Bambang melindang. Oke Cumi Cumi, sekian dulu sampai ketemu lagi, jangan lupa ya kalian komen biasanya kalian suka pasta jenis apa Kalau aku sukanya spaghetti Jangan lupa kalian subscribe, like, lalu komen ya Makasih prossima. ciao ciao